Pada kesempatan kali ini Saya akan mengurangi Lebah jantan Atau drone Ini koloninya Lebah jantannya sangat banyak sekali Sudah Menjadi kebiasaan ini ya Kalau koloni itu Di musim bunga Pasti membuat Drone yang sangat banyak Dan ada dua kemungkinan yang satu pecah koloni tetapi kadang tidak pecah koloni seperti ini nah, setelah saya cek ternyata tidak ada seleratu jadi koloni hanya membuat drone saja sekarang mau saya kurangi tapi sebelum lanjut silahkan di subscribe Like dan share ke teman-teman agar channel ini bisa berkembang dan bisa terbagi pengalaman tentang berbudidaya lebah madu. Sekarang kita lanjut. Yang pertama kita harus mencari sisiran yang ada ratunya. Jadi, kita cari ratunya dulu. ya ini ratunya udah ketemu nih nah ini ratunya ratunya sekarang udah ketemu jadi yang ada ratunya kita kasih kota yang lain. jadi saya turunkan kotaknya saya ganti yang kotak yang baru ini jadi ratu ada di itu. sekarang ini kita tetap tutup kotaknya ini di sini di pintu masuk ini kan banyak padronnya ini kolor ini gelap sekali kita bantu supaya kalau ini cepat masuk ini kan drone nya banyak sekali ini, ini kalau nggak dikurangi lampat sekali mengumpulkan madu demikianlah cara kita mengurangi drone jadi yang pertama harus kita lakukan adalah menyediakan kotak baru, lalu mencari sisiran yang ada ratu, kita pisah. Setelah itu kita ketap sisiran yang lain dengan catatan pintu masuk harus ada sekat ratu. Semoga video ini bermanfaat dan membantu. Terima kasih banyak. Oh, <laughs>